Halo teman-teman lagi kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada kalian tips tutorial cara daftar dan cara deposit situs slot menggunakan aplikasi e-wallet Dana pada situs rimba Slot. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kunjungi situs rimba Slot pada alat pencarian yang kalian punya. Selanjutnya masuk ke situs tersebut. Setelah kalian masuk di dalam situs rimba Slot kalian bisa langsung ke langkah kedua yaitu klik tombol mendaftar pada sebelah kanan kolom menu masuk. Ketika sudah masuk ke dalam formulir pendaftaran kalian bisa isi user login kalian dengan mengisi pertama username. Kalian bisa isi apa aja yang penting username tersebut tidak digunakan oleh orang lain. Selanjutnya pada kolom password kalian isi terserah asalkan kalian bisa mengingatnya dan pada kolom verifikasi isi yang sama dengan di atasnya. Langkah kedua untuk pada pilihan akun bank Anda karena pada kesempatan kali ini kita membuat akun menggunakan Dana maka saya memilih pilihan bank menggunakan Dana. Lalu saya akan mengisi data seperti nama rekening yang sesuai di aplikasi e-wallet Dana saya. Selanjutnya pada nomor rekening saya mengisi juga sama persis seperti pada aplikasi e-wallet Dana. Kita lanjut ke kolom selanjutnya yaitu kontak Anda pada kolom pertama yaitu email. Kamu bisa menggunakan email yang sedang aktif untuk pengisian kontak Anda. Selanjutnya nomor HP atau nomor telepon gunakan yang sedang aktif juga ya. Selanjutnya pada kolom referal kalian bisa mengisinya atau tidak mengisinya dan itu tidak apa-apa. Selanjutnya kalian bisa mengisi kode captcha yang ada di layar kalian dengan cara mengikuti angka yang sudah tersedia. Selanjutnya kalian tinggal klik tombol daftar dan tunggu beberapa saat kalian pasti sudah terdaftar menjadi member pada situs slot. Selanjutnya ketika kalian sudah terdaftar maka menu tampilan utamanya akan seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini.